karena berpikir itu sehat Maria dipanggil perempuan oleh Yesus nanti anda baca di Halo guys Bapak ini mempersoalkan dan menjadikan sebuah alasan untuk tidak menghormati Bunda Maria karena Yesus di dalam Injil memanggil ibunya sebagai perempuan ada beberapa alasan yang saya berikan kepada Bapak Ibu mengapa Yesus memanggil Bunda Maria sebagai ibu yang pertama Memanggil seorang perempuan dengan sebutan wanita atau ib atau perempuan ya Merupakan hal yang wajar pada zaman Yesus Oleh sebab itu Maria tidak pernah tersinggung dengan panggilan sebagai perempuan Malah tidak ada sama sekali reaksi marah Yang diberikan oleh Bunda Maria kepada Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus memanggil perempuan kepadanya Yang kedua alasannya adalah Setidaknya ada dua kali Yesus memanggil Bunda Maria sebagai perempuan di dalam Injil. Hal itu hendak menunjukkan bahwa Bunda Maria selalu hadir di awal dan akhir karya Yesus. Dan sebutan perempuan pada kedua ayat tersebut berasal dari kata Guneh. Ya. Ketiga, Gaya penulisan Injil Yohanes mirip dengan gaya penulisan awal kitab kejadian yang memakai kata pada awal mulanya Penulis kedua kitab itu hendak mengatakan bahwa kehadiran Yesus dalam Injil sejajar dengan kisah penciptaan Selain itu, kesejajaran yang sama dapat kita temukan pula pada inklusi penyebutan Maria sebagai perempuan dengan peran Hawa dalam kejadian 3 ayat 15 dengan demikian semakin jelas inklusi Maria sebagai perempuan atau dalam bahasa Yunani Gune sebagaimana Hawa dan Adam hadir sebagai mitra kerja yang menghasilkan dosa demikian pula Bunda Maria yaitu Hawa baru yang disebut perempuan hadir sebagai mitra kerja Kristus untuk menyelamatkan manusia Keempat, Yesus sendiri telah menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Inilah ibumu. Ibu, inilah anakmu. Oleh sebab itu penyebutan Bunda Maria sebagai perempuan menunjukkan kapasitas Bunda Maria sebagai hawa yang baru yang takluk kepada hukum Taurat, yang taat kepada Allah, dan melakukan serta melaksanakan kehendak Allah. Bunda Maria sebagai hawa baru itu adalah hal terpenting dari penyebutan Yesus kepada Bunda Maria dengan sebutan hai perempuan atau disebut sebagai.